Selamat pagi assalamualaikum kita mau bikin bon uang atau bon barang ya pertama itu uh, buat uang dulu ini dengan cara uh, sorry sorry uh, pem, pembelian ya uang muka pembelian dulu kita cari namanya pak kuat misalkan ya kuat selamat gitu uangnya langsung kasih aja jilul 2 dua juta ya ini apa kuat 01 ya kasihlah keterangan keterangan bond kuat, jangan dikasih pak atau ibu langsung namanya sesuai dengan ini ya sesuai dengan apa uh, data ini, vendornya selamat jangan pak, jangan ibu bayar Bayar, ini tadi sudah ada ini, bayar, pakai duit ini, kas kecil ya, langsung simpan, wes, habis itu buatlah pesanan pembelian, nah, tadi saya sudah membuat pesanan pembelian, ini, ini di kira-kira aja lah ya nanti jumlahnya berapa nilainya berapa dikira-kira aja karena ini belum masuk jurnal nanti baru masuk data aja nanti kalau sudah panen baru bisa dirubah ya ini ini masih sama-sama tanggal 30 ya 30 Juni nah kemudian ambil lagi yang namanya itu barang nih barang ya ambil aja gandasil, gandasil 5 ambil aja 5 terus viral viralnya itu lima juga kemudian viral lagi yang ini lima lagi terus arahkan ke utang Ah, ya, simpan. Simpan. Nah. Nih, ini kasih keterangan ya yang jelas ya. Apa namanya? Kuat atau se -selamat. ya. Nah, nih. Berarti punya dua Punya pun bon 2 juta sama pun bon barang 9 sampai 5.000. Nah, sekarang saatnya itu uh, panen. ya Panen, Pak Selamat ini, transaksinya masih benar TK30. Ya. Ini, tetap TK30. Cuman, dari data panen itu, jadinya bisa mengubah lagi, nggak apa-apa. Ternyata bukan melatih ya, atau atau melati gak apa, apa tapi nanti ini diubah lagi sesuai dengan jumlah fisiknya Atau nanti ini gabah merah Gabah merah taruhlah itu 3 ton 400 3, 3 ton 400 ya, harganya 5000 Oke okay. Yang melati nggak jadi, kita hapus saja Seperti ini <tuh> habis itu kita proses faktur langsung biasanya kan plus 30 hari atau dua 20 hari ya <tuh> tarolah itu Juni, Juli, Agustus tarolah ya. ini Agustus <tuh> tanggal 10 Agustus ingat, masih punya uh, uang yang ini yang yang tadi ini kan aku bikin contoh ya, taruhlah ini contohnya satu ini. Ya, 4 juta. Eh, 2 juta maksudnya, maksudnya Pak Soekin itu. Nah, kemudian, kemudian ini kan baru 17 7 juta dikurangi dengan uang mukanya nya kan 2 juta kan tinggal ini ya Disimpan dulu, disimpan, simpan nah, Terus dilihat lagi ke sini. Ini tanggalnya tanggal Juni tanggal 30. Oh enggak toh, ini harusnya tanggalnya itu Agustus. Nah, ini Agustus kan pas panen kan tanggal Agustus ya. Nah. Kemudian saat pembayaran ini dengan bayar, bayar. Nah, ini dari 17 tadi, kan, 17, ini kan sudah dikurangi 2 juta uang muka, menjadi 15 juta. Kan. Tapi, masih ingat, ya, tadi itu masih punya, masih punya yang namanya itu uh, itu apa namanya itu biutang ke Pak kuat di sini piutang samprotan ya nah lupa ini Pak Solikin 98 berapa tadi nah, itu start lihat dulu ya dilihat dulu penyesuaiannya itu 985 pembayaran ini 985 9 ini tak kalau dirubah ini nggak bisa ya harus 985 985 nah ini saprotan tinggal ini aja udah ya kan jadi yang darinya tadi 17 jadi 15 dikurangi ini ya dikurangi 985 menjadi bayarnya sekian ini bayarnya ini ya ini bayar pembelum namanya dululah ya kuat Selamat Pelunasan. Ya. Oke, ini kan pembayaran ya. Bayar, cetak. Nah, ini saya harus diubah lagi. Ini tanggal pembayaran. Tanggal pembayarannya tadi enggak? Sama ya. pembayaran pembelian ini faktur dulu. Tadi, faktur ini juga lagi, ini loh, maksudnya bayarnya harus sama tanggal 10 Agustus saat, saat ini 10 Agustus ini tadi Pak Soekin salah ini terus diisi saprotan 985 nah, turun plus ini ya di klik, nah ini bayarnya net bayarnya seperti ini jadi di anu dulu ya tanggalnya simpan sudah. Jadi pembayaranmu pembayaranmu ya Mbak itu ada dua kali toh tadi bayar uang muka yang ini, yang ini sama yang ini dua kali yang tadi ini tuh Pak Solikin anu apa itu over data ya pembayaran pembelian dua kali satu Tanggal puluh Juni dua pak saat panen pelunasan ya. Kemudian kalau dilihat dari uh, mutasi ininya akun perkiraan akun perkiraannya itu di sini akan selalu nol mbak ya. Klik siapa, kenapa kok masih ini ya? Oh iya, karena tadi kan di bulan Juni ya, tapi kalau di pas di kita tarik di 30, 31 Agustus dia akan menjadi 0. Ya. ini latihan kes ini zaman dulu ini. ini latihan ini latihan kita dilihat aja ya ini kan latihan ya ini nah akan selalu nol di sini ya saya kira itu materinya terima kasih ya dicoba dulu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh